Okay. Jadi dulu pernah belajar apa ilmu kebatinan, iya Ustaz pernah belajar ilmu kebatinan tapi otodidak gitu kan, pernah aku kirim apa namanya video waktu aku udah sebelum-sebelum ini kan aku minta di Rukia, sama ustah gitu, kan? tapi kebetulan aku, saya ada kesibukan di sini jadi nggak belum sempat gitu kan, nah sampai sudah di rukyah tuh Ustaz Sebelum tahun 2000, 2000, 2020, saya itu sering ketindihan, sering mimpi ketemu buaya, ketemu harimau. Jarang, tapi pernah gitu kan, di atas, pernah berdiri di atas api, itu kan. Nah, pernah juga, kalau saya merukyak, dengar Ustadz merukyak orang, gitu kan. Saya tuh mau muntah, mau muntah, tapi dari sini dulu dia. Dari perut, nah waktu saya tarik itu enggak bisa, cuman muntah itu pasti berulang gitu. nggak enggak bisa keluar gitu kan? Nah, pertama itu kedua, kalau saya kalau saya marah, misalnya kan? seperti ada tanduk, saya datang kepalanya, ustad, seperti ada tanduk <laughs> seperti ibaratnya numpuk di sini. Nah, itu apalagi orang tua. Kalau misalnya ada masalah dikit dengan orang tua, misalnya kan, tapi alhamdulillah semenjak di kemarin, sudah, tapi Ustaz ya, online Tapi masih ada di, di di perut ini kan, waktu aku dengar rupiah ada tuh, ada yang meronta sendiri di perutnya kan Pertama itu, kedua itu Ustaz, ya pernah masang susu oke saya. Oh, pernah Oke okay, Ustaz, jadi belajar ilmu kebatinan itu kapan? Saya masih SMA atau MTS gitu. Saya lupa. Kalau nggak tahun 2000-2003 gitu. Entara, entara itu. Antara tahun 2003 hmm. ya. Belajar otodidak. tidak ya. dari internet? Ya, saya mencari informasinya, iklannya itu dari, dari buku misteri. Gitu. Oh ya, majalah misteri itu ya. ya. Itu ada diajarkan kan? disitu uh, di situ cara mendapatkan ilmu kesaktian tuh. Ada dia hmm. ya, itu berbentuk apa namanya? berbentuk huruf quran berarti, intinya daripada ilmu itu kan tapi kita nggak tahu artinya kan? Hmm. Seperti mm, enggak ini tahun-tahun tadi ya. Misalnya seperti ini. badanku itu kan ada juga terong sensor, resistor, dan elepon. Itu mantra ya? Iya mantra. Maksud, iya, maksud saya <coughs> cara belajarnya itu apa? Melalui tirakat atau apa gimana? Coba jelaskan. Saya iya tirakat. disuruh berendam, tapi saya nggak berendam kan? Berendam di, di apa? Di majalah Misteri itu? Nah, saya beli. Misalkan saya beli, saya beli. Maksud kan dibeli? Nah di sana kan ada petunjuknya. Beli itu pada online. Iya, ada. Kita oh. kasih mahar dan udah itu kita beli. dikirimnya ilmunya itu. Oh. Tahunya dari Majalah Allah. Iya. Jadi ngubungi ke si. P Pada pokan itu. Pada pokannya itu. Ya. Pada pokan spiritualnya. Nah. Itu dia ngasih amalan tirakat. Ya, tirakat. Itu, itu dulu ilmu apa tuh? Banyak dalam satu ilmu tuh banyak ilmu. Ilmu yang... Banyak oh, satu paket. Tuh ah, banyak, sepaket banyak ilmu gaibnya. Misalnya ada ilmu kebal. Waktu itu memang aku... Tapi aku nggak pernah meraktekan dengan orang-orang nggak pernah, maksudnya. Atau aku saya pakai saw, memang nggak. Luka. luka. Cuman ada benjolan seperti ini, misalnya benjol hmm. dikit seperti ini, misalkan. Tidak luka. Tidak luka. Inu kebal. Nah, karisma, Pari. seperti itu. Karisma. Iya. Agi banyak pokoknya dalam satu paket itu. Gitu. Nah, tapi dalam satu daripada pokan itu saya beli ilmu yang dua paket ya tu, kan? hmm. Dalam satu paket ini kan banyak, hmm. teman kan ini juga banyak ditelan semua itu lima atau tiga, saya lupa kapsulnya itu rajanya itu kan oh, bentar, bentar, jadi beli ilmu daripada pokan itu ya. dimaharkan ya. ya Kalau boleh tahu berapa? Apa? Kalau boleh tahu berapa maharnya? Maharnya, lupa Ustaz apa, tengah dua, soalnya kan lama, lupa, lupa saya, 400 gitu. Oh, enggak sampai juta-jutaan. Enggak. Dia tuh kalau setahu saya kan ada tingkatan-tingkatannya tuh. Iya. Nah, itu beda-beda maharnya kan? Iya. Kayak gitu ya, bener ya? ah Oke. Okay. Jadi beli paket dua ilmu itu ya. Iya. Satu paket itu ada beberapa kesaktian. Iya. Berarti dua paket ya. Terus tirakatnya itu, Eh, dalam paket setelah membeli dengan mahar hmm. dapat apa dapat eh, apa raja, tadi? raja raja raja itu bentuknya apa kertas Kap, kapsul kapsul nah. dalam kapsulnya sudah ada rajanya mungkin ada saya enggak pernah buka berapa butir dalam satu ini sekitar kalau enggak lima tiga saya lupa kapsul kayak obat itu iya kapsul literan nah. kapsul apa lagi? Ya itu aja Yang uh, mantra, mantra tadi itu? Iya, mantra Mantra itu selalu dihafalkan terus di, di Ya diwiritkan. hafalkan, wiridkan misalkan Diwiritkannya kayak gimana tuh? Berapa misalnya kali? Misalnya kita ilmu ini nggak enggak pengaruh Misalnya kita meninggal nggak pengaruh Kata dalam dalam nggak Ya, kan? enak, ya enak, kalau enak. misalnya tirakat kita itu Misalnya bernapas Misalnya hirup mm -hmm. ya, oh, ya Allah misalnya lepas, lepas bisa gimana gitu, pokoknya dalam pernapasan kita tuh ada Ya Allah, Ya Allah, gitu, seperti itu mm -hmm. Ya, ya, misalnya seperti itu kan, pokoknya dari pernapasan kita tuh ada lingkup Tuhannya, gitu, misalnya mm -hmm. Seperti itu Pernah juga saya beli susu, susu, intang Bentar, bentar, lho, bentar lho. susu susunya sama pada pokoknya? Beda Beda, bentar, lho, ya. kita, kita bahas yang ini dulu yeah. Dikasih kapsul-kapsul uh, harus ditelan yeah. terus Mantra ini hafalkan dan diwiritkan yeah. Terus tirakatnya apa? Puasa atau? Ya, puasa Puasa? Ah. Puasa berapa lama? Kurang... Enggak kurang, ingat saya saya. Puasanya itu, puasa kayak gimana? Biasa, puasa... Puasa biasa? Puasa kayak kita bulan Ramadhan itu? Ah. Apa dia sebut misal puasa muti? Enggak Puasa... Enggak Puasa apalagi puasa berendam tadi kan berendam, kalau hmm. kalau misalnya kita kebatinan itu kita minta dihidupkan hmm, lilin merah gitu kan hmm. tapi saya nggak hidupkan nggak ada nggak ada jual juga di desa saya kan jadi nggak saya hidupi hmm. itu hidup lilin biasa kan hmm. apalagi mandi kembang. mandi kembang dia nyuruh berendam tapi saya nggak berendam hmm. kan? takut kan ngeri mandi, juga kan mandi Seluruh yeah. bertapa? Enggak Enggak ya? Oke okay. Nah itu yang pada pertama ya Pada pokoknya kedua yang ngasih susuk Iya saya beli susu Itu minta karisma, wibawa gitu Nah dalam situ Dalam situ ada seperti pedang semar gitu Nah pedang semarnya taruh di dompet Tapi enggak tahu -dom, Bukan dompet hilang Saya ibaratnya sudah lepas Minta dilepasi sebelum saya merupiah kemarin kan Kemarin-kemarin lagi Udah saya dibuang tuh ditaruh di mana gitu kan saya lupa taruhnya di mana gitu Ustaz ya. Nah, kalau yang semar kecil itu, semar yang bentuk hmm. bentuk ia ya, bentuk topeng yang seperti apa ya, namanya? seperti sebenarnya semar kan. Nah, itu ya. ada ada gagangnya kayak ya. kayak Tapi nggak bisa. bisa dilepas dalam gagangnya tuh. Iya. Ya, hmm. taruh di lompen itu kan. Hmm. yang itu satu, yang keduanya tuh susuk, rucu. Intan tuh kan yang satu paket ini tadi. Kan hmm. yang intan tuh di trohan kita. Susuk intannya di trohan. Hmm. Tapi enggak, enggak ngaruh kalau kita meninggal, katanya kan, hal ini kan susu badannya kan, karena ngaruh karena ditelan, katanya kan, bukan ditanam, katanya kan, hmm. saya ya, itu tuh saja yang, yang masalah susu, susu, ya, padepokan yang kedua nih ya, iya, so, ya. soalnya kemarin tuh dia minta, minta potongan kuku, hmm. minta rambut, hmm. misalnya dikirim saya kan, dikirim, nah, dikirim, dikirim, itulah dia min kasih ini, nah. Ilmu, misalnya, kan di transfer sekian-sekian, dikirim. Aku kan dikirim, baru dikirim itu. Mm -hmm. Kalau nggak 200-300, saya beli mm. waktu itu. Saya lupa, oke, okay. pada pokoknya dijawab, dijawab, dijawab. Oke, okay. jadi dua pada pokoknya itu ada, iya. Nah, setelah ngamalkan tirakat setelah menelan susu apa yang dirasakan waktu itu. Yang pertama kita tuh was-was gitu was Ustaz, was-was ya? hmm, mau menang sendiri, gitu kan Pada kedua, kalau, kalau kita sembahyang, aku, mungkin yang semua ya, Alhamdulillah, sembahyang, gitu Ustaz ya. tapi sering juga bolong, gitu kan nah, dalam hal sembahyang, kadang lupa anak berapa ini, soalnya kepala ini gatel Ustaz ada yang garuh, sini, gitu kan oh, kalau sholat tuh kepalanya gatal. nah, sebelum saya rupiah di Sleman itu dia online. Nah, memang katanya, aduh, akan berapa ini, katakan. Katakan akan berapa ini. Nah, sudah saya rupiah itu, alhamdulillah, sudah sudah lepas lagi barangnya lupa-lupa itu kan. Nah, tapi sekarang alhamdulillah masih masih ingat akan berapa berapa. Tapi sebelum itu, waduh, parahnya harus hmm. Akan berapa? Salat berapa rakaat hmm. Kadang kita lupa, saya kan guru saja. Kadang kita lupa, atau kan saya 2013 kan baru pertama sekali ngajar. Tapi nah, ini nih, anak, anak siapa? Siapa namanya? Gitu kan lupa, gitu kan? Blank, kadang gitu kan? Nah, itu setelah itu, apakah jadi sering mimpi buruk? Iya, ya, sering, sering mimpi. Kadang tuh setahun sekali, kadang setahun tuh dua kali. Tinggihannya, kita kita kelihatan kita melek itu mata kan waktu berarti tidur tapi nggak bisa bergerak sama sekali di tangan ini kan pertama itu kedua pernah juga saya cerita sama status tuh saya ada tikus tuh kan mati belum mati dimasuk perangkap naga itu saya ini karena ini susah mati air jauh juga kan musim kemarau digantung aku sak dikand aku nah sini aku rasanya langsung kontan ya gitu, seperti karma gitu so. kayak terikat saya gitu. terikat aduh padahal ibaratnya memang saya ini tiroid kan memang saya ti soalnya <tuk> sering ya. dan mutus juga berapa soalnya kan sering keringat sama ini sama dada berdebar ini jantung habis jantung tikus terasa ke, ke ikat lah iya, kan? langsung Se kontan kayak karma gitu ya oke iya. <tuk> Jadi sepanjang itu ya, hmm. dari 2003 itu, periode itu, sampai sekarang Sampai sebelum dilukih maksudnya hmm. Itu sering mimpi buruk jadinya, selama, -selama. ah Saya ini ustad sebelum 2020 Saya ini, misalnya ada, kita mejam misalnya Ustadz ya mejam tuh misalnya ada yang ngobrol-ngobrol gitu nah Ibaratnya ngobrol ini, bahas ini Udah tuh potos lagi, kita melek, potos lagi, ada ngobrol ini gitu kan nah. Hmm. seperti ada sinsin sin dalam, misalnya dalam sinetron itu terlintas-terlintas hmm. terlintas-terlintas ah, itu so soal masa depan atau atau apa? enggak, seperti kita jalan aja misalnya oh. ada masalah di kantor misalnya kan hmm. oh, ini, ini, ini, nah muncul dialog itu kan, misalnya hmm. dialog dialog, ini lanang, ini cowok dialog, ini enggak ada, ada ceweknya hmm. misalnya mungkin suara hati saya dengan cowok itu mungkin kan ngobrol ngobrol seperti itu seberang.. enggak ada ujung keberolan itu iya hmm. yeah. itu kalau pas menjem aja. iya yeah. jadi kayak seperti ada orang yang berdiskusi di dalam hal ah. itu ya iya yeah. hmm. Itu akhirnya ya iya yeah. Alhamdulillah gua berikan Hidayah Taufik ya untuk bertobat, untuk yeah. membuang semua itu ya oke ya sudah sekarang ini apa yang dirasakan? sekarang ini.. Biasa aja Biasa aja, Biasa ya, aja. Sudah ngobrol itu ya. dah Ayo kita mulai ya, ya. Bismillah Yuk, Kita niatkan dalam hati Minta kepada Allah uh, Sebagai bentuk taubat kita ya Kita minta kepada Allah Supaya melalui ruksa ini Dibersihkan sisa-sisa Kalau memang masih ada di badannya Sisa-sisa ilmu Sisa-sisa jin itu yang ada di badannya Tawhid billahi minashiyeta nirrajin bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rasallam ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama salai tala Ibrahim wa ala ali Ibrahim na khamidi Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barak ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim na khamidi A'udhubillah min ash-shaytad al-rajim Wa'anlahu kan rijalun min al-ins Yaudun bi-rijalim min al-jinn Fazaduhum rahaqa Inna ash-shaytad lakum aduhum Fattakhiduhu aduhah Inna براءة من الله ورسله إلى الذين آحدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومناتي لله رب العالمين لا شريك له وبدالك أمرتوان أو المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوه مرحقا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدُعُوا هِزْبَهُ لِيَكُمْ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرُ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِذَا الَّذِينَ آحَدٌ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَحَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له ولذلك عمرت وأن أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس عوض برجال من الجن فزادهم رحمة إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعون يزبو ليكون من أصحاب السعير براعت من الله ورسوله إلى الذين من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبدالك عمرتوا عن أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعدون برجال من الجن فزادهم رأطا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُونَ فَاتَّخِدُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدُعُوا هِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرُ بَرَاءَتٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَلَّذِينَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَتِي وَنَسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Tak la sharika lahuhu bidadhika uner tuh ana awal muslimin apa yang dirasakan? Rasakan itu perutnya berontak-berontak. Apa lagi? Ada rasa panas. Karena panas tuh. tidak ada juga Oke. Okay. Di di lambung itu ya? Iya Oke. Okay. Sarangnya, ayo kita hancurkan sarangnya. ظَنّوا أنهم مانعتهم حسونهم من الله فأتّاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ظنوا أنهم مانعتهم من الله فأتّاهم الله من حيث لم يخربون بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وأيدي المؤمنين وظن أنهم مالعتهم حسونهم من الله فَأَتَاهُمُ الله مِنْ حَيْثُ لَمْ يحتسبوا وقذف في قلوبهم رؤباء يخربون بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وأيدي المؤمنين وظن أنهم مالعتهم حسونهم من الله فأتهم الله من حاس لم يحتسبوا. Wa qadhafafi qlubihim ru'ba Yukhribuna buyutahum Di aidihim wa mu'minin annahum Maniatuhum min haythu lam yahtasibu Wa Ru'ba Yukhribuna buyutahum Khadam Yang sudah terlepas dari kata Dari sarangnya silahkan keluar Pergi dari badan ini keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa yang bersarang di perut yang bersarang di lambung keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa wadan innahum ma ni'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min hais lam yahtasibu wa <tersendawa> qadafa fi qulubihim mur'ba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 وَقَدْ خَطِئَتْ قُلُوبُهُم مَّرَضًا يَطْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيِهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّالِعَتُهُمْ حُسْنُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدْ فَخِقَتْ قُلُوبُهُم رَغْبًا يَطْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي المؤمنين ظَنُّوا أَنَّهُم مَّنَعَتْهُم حُسْنُهُم من اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ أَبْوَابَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ظَنُّوا أَنَّهُم مَّنَعَتْهُم حُسْنُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي Yukhribil nabuyutahum bi'aidihim wa'idil mu'mini Keluar semuanya Khadam khadam yang bersarang di perut Yang bersarang di lambung Yang bersarang di belakang kepala Di dada Di tulang belakang Keluar dari badan ini Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa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 Baraha tumi Allah i wara sulehi la ladinah hatumina mushrikin baraha tumi na Allah i wara sulehi ila ladinah hatumina mushrikin baraha Allah Allah Terung ke dada, ke bahaya, terus ke mulut Sas subhanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'oon Sas subhanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'oon dan al yang ada di perut bersarang di perut bersarang di lambung. Nayi diowa eyi lai diit ziru diat lai. Asu di haa nae nae dii be yaa dee dee naa lai kuutu kuululei shee keluar yang tertahan di leher, yang tersangkut di leher, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. فَسُبْحَانَ <Sessizia> اللَّهِ şey şey şey keluar perut <Sessizia> yang masih ada, keluar lewat mulut.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 كل شيء وإليه ترجع حول الله فالسبحان الذي بيديه ملكو كل شيء وإليه ترجع الذي كل شيء وإليه برأت من الله ورسوله لذين من المشركين من الله ورسوله لذين من المشركين برأت من الله ورسوله لذين أحط من المشركين من الله ورسوله من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 Apa yang dirasakan seseorang? Rasakan? Alhamdulillah segar Segar? Alhamdulillah Diorang lagi, masih ada ini sendawan Fasubahana ya? alladhi di yadihi malaku takulli syai'i wa ilaihi terja'un Fasubahana sí. yeah. alladhi biyadihi malakutu <mon> kulli syai'i <sketches> yeah. wa ilaihi turja'uun Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'uun Ya, wa lewat mulut, wa wow, lewat mulut, darangku mulut, darangku mulut فَاسُبْحَانَ بِيَدِهِ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِيَدِهِ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Alhamdulillah <coughs> Jadi ini rukia yang keberapa nih? Saya ini tapi enam ini ini yang kenal ya tapi yang yang tes dua kali yang uh -huh. semen kan? uh -huh. yang di di daerah saya sendiri dua kali uh -huh. yang di sana yang da daerah Jambi itu rukia online waktu saya mau tes CPNS kan uh -huh. online waktu itu kesurupan nggak waktu di rukia. enggak tidak ya, memang ada kesurupan ya Iya, semoga benar-benar Sudah bersih ya, sudah Allah hilangkan dari badannya Ternyata. Tahu enggak sebenarnya apa yang terjadi ketika kita apa, memaharkan sebuah ilmu Ternyata. Kemudian dikasih tirakat, sama yang disuruh nelan susuk Tahu enggak apa yang terjadi itu sebenarnya? Terjadinya tahu, Ustaz apa? Sama saja kita mengundang daripada mereka yang dalam gaib gitu Oke, okay. ya benar Jadi itulah intinya kalau ilmu-ilmu kesaktian, ilmu kebatinan, kayak gitu Pada hakikatnya adalah memasukkan jin ke badan kita Jin yang masuk ke badan yang membuat kita kebal, membuat kita berwibawa, membuat kita bisa narawang Membuat kita macam-macam tuh kesaktian bukan? Yeah. Itu itu yang disebut dengan khodam yeah. Khodam dari bangsa jin Nah, tirakat yang dikerjakan Wirid yang diucapkan Terus benda-benda Seperti susu itu yang ditelan Itu adalah jalan masuknya para jin yeah. Kalau mungkin mereka membahasakannya itu Jalan masuknya yeah. ilmu Sebenarnya yeah. itu adalah jalan masuknya para jin Jin itu tidak bisa dengan mudah apa Masuk ke badan manusia ke, ke badan setiap orang itu, tidak ya, bisa dia ya, mudah seenaknya. Itu masuk ke badan orang itu mudah, apalagi seorang muslim. Muslim yang beribadah itu Allah lindungi dia, jadi tidak mudah jin itu. Nah, supaya jin si khodam khodam ini, khodam ilmu ilmu ksakteni itu bisa masuk, dia perlu perantara, perlu jalan masuk. Ya. Jadi yang mandi, yang ngapalkan, uh, apa mantra dan mewiritkannya. Puasa-puasa yang disuruh dalam rangkaian itu, tirakatnya itu Sama apa? Uh, susuk atau gotri misalnya di itu sebenarnya Jalan masuk untuk para jin Nah ketika jin itu sudah masuk ke badan kita Si khodam-khodam ilmu itu Dia akan mencari tempat Suatu tempat di badan ini untuk membuat sarang Biasanya itu di perut Di lambung biasanya di kepala di belakang leher di, di di dada kirinya di di rongga dada misalnya di betis atau di mana saja di pundak misalnya nah itu dia membuat sarang tuh kalau sudah lama tuh bersarang ya kayak maksudnya itu kayak rumahnya gitu nah ee, jadi yang dilakukan tuh dua satu me, membuang izinnya dengan izin allah dengan rukyah itu yang kedua menghancurkan atau menghilangkan sarang daibnya ya dengan lukia juga nah, itu. memang kalau orang yang tirakat itu ini Alhamdulillah ya apa uh, Alhamdulillah nih enggak sampai maaf, enggak sampai gila ya. ada orang yang ngamalkan ini ya ilmu dia belajar sendiri itu dia melakukan tirakat sendiri tanpa bimbingan ya, ya. itu badannya terbuka itu bisa masuk ribuan jin, itu bisa bisa bikin gila, bisa bikin gila. Coba aja, misalnya yang tinggal di kepala itu ada beribu, ada beratus misalnya Terus kok dia bikin kegaduhan di kepala, mau ngomong-ngomong sini, ngomong, si nyaw, Jadi kita tuh seolah-olah ada ada sesuatu yang sedang berbicara di dalam kepala itu lama-lama bisa jadi gila. Yeah. Iya, gitu. Jadi jadi emosi kan. Ya. Huh? Kalau yang khodam ilmu kebal yang biasanya bikin kayak gitu tuh sama orang tuh nggak takut, mudah emosi, ngeliat orang tuh kecil, jadi dia tuh sangat berani, percaya diri tinggi, ada nah, yang malah bikin ini bikin depresi, nggak mau ketemu orang, sering menyendiri, sedih terus, was-was, mau ibadah, diganggu, malamnya sering mimpi buruk gitu. Ya Alhamdulillah, aku berikan taufik ya untuk uh, melepas semua ini Ini insya Allah jadi pelajaran lah buat yang nonton video ini ya insya Allah <coughs> ya, Mencari ilmu, belajar ilmu kayak gitu tuh Hakikatnya adalah memasukkan jin ke badan kita Jadi sama, sama seperti orang yang kena gangguan jin jadinya Setelah belajar ilmu Kok jadi sering mimpi buruk, sering tindihan, sholat terganggu sering emosi, sering was-was sama kayak orang sedang diganggu jin misalnya orang yang kena sihir tuh nah kalau orang kena sihir tuh kan jin yang mengganggu itu dikirim oleh tukang sihir yeah. ditugaskan lewat sihir nah kalau ini, belajarin moksakian membuka badannya jadi masuk jin kayak gitu. pernah juga Ustaz, misalnya kita ngomong gitu Ustaz kadang tajam omongan kita tuh Ustaz mm -hmm. langsung kejadian misalnya ya. udah itu Apalagi sering juga bermimpi, bermimpi itu, tapi mimpi yang lebih parah itu dia ngajak maksiat, gitu hmm. ngajak maksiat, ya. udah itu ngajak, uh, ngajak nomor gitu, misalnya. sering juga mimpi ke nomor gitu, tembusnya kadang kan, tapi nggak pernah, nggak pernah saya kan. Kamu enggak, enggak mau lagi urusan seperti itu kan? Enggak mau masuknya, ya, kan? masih masih ya, kaya. Ya, hmm. Kadang tembusnya kan? berapa hari, kadang tembus empat digit enggak kan? ada Tapi hmm. enggak saya pasang karena saya enggak, enggak tertarik kan dari hal itu kan? Tetangga kawan-kawan itu kan hobi semua, tapi dilihat dari pengeluaran wah. tembusnya kan? Tapi kalau misalnya kita ngasih sama saja, kita memberi jalan, jalan maksudnya sama teman kita kan, hmm. jadi saya nggak enggak, enggak, enggak cerita sama teman saya Misalnya saya ada mimpi sekian gitu kan, takut uang dia laju misalnya kan dia nggak kenal nanti gitu, kan Pertama itu, kedua kan dosa gitu kan Ini hmm. nggak saya ceritai gitu, kan? Selama itu, ribu 2003 sampai 2020, apakah jadi bisa membatin orang juga? Nggak enggak. Wah oh, lebih ke ini ya, penjagaan Iya Sama karisma wibawa gitu ya Iya hmm. Ya itu banyak tuh, sampai sekarang tuh masih ada di internet tuh Ijazah ilmu kesaktian apa gitu Ijazah ilmu kebal, ijazah buat karisma Iya Banyak tuh Alhamdulillah temu Ustaz pokoknya dari sekian banyak rukyah itu Ustaz kan misalnya ibarat per per gitu kan enggak nggak ada yang disembunyikan semut kan itu kadang orang itu kan enggak nggak langsung tuntas ilmunya kan dibagi sama di YouTube kan. Nah semenjak dengar sama Ustaz tuh Alhamdulillah ibaratnya kalau misalnya lagi emosian dengar ibarat buka YouTube Ustaz Indra kan langsung gitu kan press kadang otak kita tuh kan. Hmm ada orang itu kan, ilmu terbatas misalnya disembunyikan ada kalimat disembunyikan misalnya kan ini Alhamdulillah <laughs> Ibanan Ustadz seluruh gitu kan ilmunya kan, dibagikan gitu kan iya ya. saya, iya saya jujur ya saya enggak tahu tentang istilah ijazah itu ya iya, iya. sampai dulu awal-awal saya buat channel youtube tuh ada orang yang menghubungi saya. Ada beberapa tuh katanya dokter Indra. Saya minta ijazahkan ini ya katanya. Ayat-ayat ruqyah Saya tuh nggak ngerti ya. Tuh maksudnya diijazahkan. Yeah. Terus saya tanya ijazah tuh maksudnya apa sih Tolong diajarkan katanya. Hmm. Terus di apa namanya tuh? tuh gitu gitulah. Hmm. Terus saya jawab gini. E, ruqyah saya itu terbuka untuk siapa saja. Yeah. Jadi silakan makanya waktu saya ngerukyah ayat yang saya baca ke pasien tuh saya taruh di di bawahnya jadi ya. orang tuh bisa tahu oh dokter Anda tuh baca ini, surah ini ayat ini, ini tujuannya untuk ini gitu itu maksudnya supaya orang tuh bisa belajar gitu ya. kalau dia mau belajar rukyah misalnya kan untuk diri dia atau untuk keluarganya misalnya makanya saya kayak gitu ya ilmu ini bukan milik saya ya, ya. namanya ilmu itu kan dari Allah ya ya ini pun ilmunya sangat sedikit kecil sekali sedikit sekali yang saya punya nih iya. itu dari Allah dan jadi bukan milik saya gitu titipan Allah untuk saya saya saya amalkan gitu yang sedikit ini saya berusaha untuk amalkan iya. untuk membantu orang jadi kalau mau belajar misalnya mau niru saya mau pakai ini ayat yang dokter Indra pakai waktu rukyah kan ya silakan saya bilang tidak yeah. perlu izin-izin yeah. intinya itu sudah saya izinkan gitu makanya saya share di YouTube gitu semua orang boleh tidak gitu. perlu minta izin lagi silahkan gitu yeah. itu maksudnya jadi ndak ada tertutup Wah, harus ini ke saya dulu izin saya ndak tidak kayak gitu silakan aja <laughs> gitu. ya pokoknya tenang misalnya kadang <tuh>. saya susah tidur gitu misalnya tapi kalau misalnya penyakit saya ini kan diperdari ini kan mm -hmm. mengalami susah tidur ya mm -hmm. nah. nah, jadi kalau misalnya susah tidur dengar rukyah yang habis saya ya, ya, ya tentang sihir tuh Iya yeah. pokoknya yang, yang dialognya dikit yang jatuh kan, yang dialog kerasukannya dikit jadi ayat itu kan banyak kan nah, ya, ayat yang banyak durasinya lama gitu kan nah jadi putar, berlurak bangun tuh segar, minum ya, pikiran mm -hmm. kan? gitu Alhamdulillah, kita yeah. sisi iya di channel saya yang baru sekarang ini yeah. eh, ada saya posting ayat Rukia saja oh yeah. tanpa pasien itu. Yeah. Nah, itu yang durasinya 10 menitan itu sih kalau mau dengerin tinggal di repeat aja diulang-ulang yeah. ada beberapa kasus ada 10 kalau sepuluh 10 ke 12 kasus, -kasus termasuk itu rukyah sihir oh. itu maksudnya itu saya buat tuh untuk pasien-pasien yang pengen dengarkan untuk gitu hmm. dia misalnya hmm. atau untuk anaknya biasa kalau anak-anak tuh kan hmm. sering kena angin kan hmm. itu ada saya buatkan tuh audio rukyah saya untuk untuk kasus angin itu yeah. diperdengarkan gitu. diniatkan aja untuk merukyah karena dulu tuh saya entah mengapa kalau saya ibarat tau deh orang tua itu kan ibarat sayang sama kita kan jadi ngomel orang tua itu kan nah ngomel tuh hobi saya nih melawan gitu Ustaz nah melawan tuh seolah-olah besar sendiri walah ini kan nah gitu itu lah saya mencoba mencari rukyat rukyat tapi nggak nggak begitu istimewa keadaan ini kan tapi alhamdulillah itu membuat stabil mudah mudahan clear semuanya Amin dengan izin Allah ya Iya. Bukan karena saya yeah. <laughs> Alhamdulillah Ya semoga benar-benar sudah bersih ya yeah. uh, Pesan saya, jaga sholat lima waktu yeah. Itu karena, itu kan sholat fardhu, sholat wajib yeah. ya Ada atau gangguan pada diri kita ya, itu wajib Mau sehat, mau sakit, mau malas, mau rajin itu tetap dikerjakan karena wajib yeah. Nah untuk membentengi diri dari gangguan jin, dari sihir, dari ain ataupun dari apa malapetaka itu ya, musibah-musibah secara umum keburukan-keburukan yeah. itu dengan zikir pagi dan sore, okay, so, okay. Ha, amalkan zikir pagi dan sore yeah. itu aja sih sebenarnya simple itu aja, nggak perlu yang apa kayak kalau ilmu itu harus tirakat, harus puasa begini begini yeah. harus bangun malam nggak boleh tidur ini nggak nggak kayak gitu. Sebenarnya simpel semua sudah diajarkan di syariat kita simpel kalau orang nanya dokter Indra gimana membentengi diri jawabannya itu aja, amalkan zikir pagi sore setiap hari kadang hmm. orang tuh sebagian orang itu kalau kita kalau perukyah sarankan itu mereka tuh ada keraguan Hah, cuman itu kak masa cuman zikir zikir pagi sore itu Padahal itu bagi sebagian orang itu susah loh mau istiqomah mengerjakan itu ya. Gak sempat katanya atau sulit banyak Banyak panjang katanya ya. Padahal kalau dikerjakan itu setengah jam udah selesai ya. Setengah jam udah ya. Dan itu pun gak harus sekali duduk gitu ya. Gak harus kayak gitu nah, Waktunya kan ada waktunya tuh misalnya mulainya setelah sholat subuh sampai pagi misalnya atau sampai sebelum subuh misalnya yang sore setelah sholat sampai maghrib malam Ada waktunya nggak harus, nggak harus duduk wiritan gitu Nggak harus kayak gitu Intinya dikerjakan pada waktu pagi Dikerjakan pada waktu petang hmm. Kalau sibuk sibuknya orang Bisa ke, kerja kantor Atau kerjaan apapun yang harus konsentrasi dia, harus, Nggak bisa sambil gitu ya hmm. Setidaknya empat ini jangan pernah lewat Empat ini ya, satu, membaca ayat kursi satu kali Kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falak, an Masing-masing tiga kali, di waktu pagi Dan di waktu petang Paling tidak, empat ini jangan sampai lolos Al-Ikhlas, Al-Nas, Al-Falak Dengan ayat kursi Zikir pagi, oke okay. Saya kirimkan nanti ini Aplikasinya ya, ada Zikir pagi petang Nanti tinggal di download aja Terus, terus dibaca. terus hmm. Lihat aja di Play Store. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan sekarang? Um, rahmira, segar Ustaz benar ada sedikit sedikit sinus tuh. Oke. Okay. Sekarang ya, tangannya begini. Taruh di tengkuknya. Tekan, tekan terus dorong ke atas kepala, terus ke depan, ke depan sampai ke kening, terus dorong ke mulut. Dorong ke mulut. Nah, niatkan supaya dia keluar mulut, keluar lewat mulut, sisa-sisa yang sisa <tuk> ada di kepala ya warfasubhanalladhi luar, şey wa şey wa luar semua yang ada di kepala sisa-sisa yang ada di kepala keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa ya keluar lewat muntah atau sendawa